Kromoyai Nawawi itu sangat memperhatikan sekali kepada santri-santrinya Saya sendiri dulu ketika masih mondok menyaksikan secara langsung Ya kira-kira saya dulu masih sanawiyah Jadi saya punya watifa tiap pagi itu kebesaran para kiai masyai sidogiri Ketika saya keluar dari pintu pesarean kuburan, saya itu kaget. Kenapa kok kaget? Karena di hadapan saya itu ada Kenawawi, dan saya tidak pernah melihat istilahnya bisa sedekat ini melihat beliau. Kenawawi ini pakai sarung, pakai songkok, dan juga pakai kaos oblong cara ini wong coba kaos kutang, putih itu yang lengan yang lengan pendek itu, ya. Kiai Nawawi, Kiai Nawawi itu di depan eh, kamar mandi, ya. sampingnya daerah H, di depan apa, pintu mau ke masjid, ya. saya melihat Kiai Nawawi, wow namanya santri, ya. melihat Kyainya diam semuanya, ya, minggir semuanya kebetulan saya tuh pas ada di hadapan beliau, ya. nunduk terus saya. Ya. Kenawawi ini sambil bawa cetok, ya, alat untuk bangunan itu. Beliau hmm. itu buat jalan air kecil, ya. alam ya. Kenapa beliau buat jalan air itu? Ya. Jalan air antara depan kamar mandi dengan masjid. ya Kalau apa dari tempat basuhan kaki itu anak-anak biasanya tinggal loncat ke masjid itu. Loh, ini kayak Nawawi buat jalan air di situ. Ya. Tapi yang bikin saya aneh itu tiap hari, ya besok kesana pulang dari pesarian lihat kayak Nawawi lagi. Dan anehnya, ya apa yang dibuat kaya nawawi jalan air tersebut itu enggak selesai-selesai ya udah gak selesai dibongkar lagi sama kaya nawawi buat lagi pakai semen bongkar lagi sama kaya nawawi ya saya sebagai santri ya khusnudhan aja Wallahualam apa yang beliau istilahnya itu lakukan ya. Nah, akhirnya suatu ketika saya memberanikan diri kepada tanya kepada salah satu guru sepuh di Sido saya tanya, Ustad Pak Guru Kenawawi nggak menoponiku gitu saya, Kenawawi itu buat apa ya? ya buat bangunan jalan air mau selesai dirubuhkan dibongkar lagi, buat lagi bongkar lagi, bongkar lagi terus gitu. Ya, akhirnya Pak Guru itu Tawuh kini ke saya Kiai Nawawi pada waktu itu ya, Lagi Majedub Lagi diangkat Sama Allah ya Majedub beliau itu Jadi apa yang beliau kerjakan itu Seperti di Luar akal sehat Istilahnya sudah Tidak kan bahasanya Isyarahnya apa? Ternyata Kiai Nawawi membuat tempat air itu, ya, kemudian dibongkar lagi. Itu untuk membenahi hati-hati santri yang mondok di Sidogiri. Nih, Masya Allah, jadi Kiai Nawawi ini termasuk yang sangat memperhatikan kepada semua santri-santrinya, sampai urusan hati sama Kiai Nawawi ini diben dibenerin ditandani bahasanya orang Jawa. Masya Allah, ya. Bahkan suatu ketika saya pernah mendengar Kenawawi ya. kalau keluar dari dalam naik mobil itu Kenawawi ya. ya. itu sempat mular, nangis katanya. Salah satu hadangnya Kenawawi itu nangis dan berkata seperti ini: santri-santriku. Yosing nakal, yosing alim, yosing tambeng, yosing toat semuanya Sangking perhatiannya Kyai Nawawi kepada santri-santrinya Masya Allah Mudah-mudahan kita semuanya dianggap sebagai santri beliau Bisa berkumpul dengan beliau kelak di akhirat nanti Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat lagi barokah